Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah sahabat Liz Dimanapun kalian berada kembali di VTV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar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 Kita awali bersahabat ya, kabar di siang hari ini Dengan quotes dari Bunda Leslie Kejora Disimak di unggahan Star underscore id Mengunggah foto Bunda Lesti Kejora yang sangat cantik nih bersahabat ya Dan ada sebuah kalimat Apabila kita ikhlas pada sesuatu yang mengecewakan hari kita Maka percayalah Insya Allah menggantikan kekecewaan itu Dengan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan Lesti Kejora quotes of the day dari Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget ya Ini kata-kata yang sangat bijak Semoga Lesti Kejora semakin banyak doa dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Di postingan ini pun persahabat disimak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Star FM Wah, siapa nih yang setuju sama Kak Lesti Kejora? Tetap semangat dan ikhlas dalam menjalani hari ya Star FM Yuk dengerin podcast Lesti Kejora eksklusif hanya di Star FM tuh persahabat ya Dengerin podcastnya Bunda Lesti di Star FM ya Kita selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti Kejora sini juga persahabat ya tentu banyak sekali tanggapan komentar yang positif ada komentar dari dewa.astuti mengatakan Masya Allah bener banget tuh persahabat ya, Banyak yang setuju dengan kuitas dari Bunda Lesti Kejora Masya Allah luar biasa Kemudian persahabat disimak juga Alhamdulillah untuk channel Youtube Leslar Entertainment Subscribenya semakin naik persahabat ya Kita tentunya support dan dukung karya-karya idola kesayangan kita Pasti Leslar Entertainment ini akan selalu berkembang dan semakin sukses. Amin. Karena Lessland Entertainment, persahabatnya selalu menyuguhkan kejutan bahagia dan pastinya vitamin-vitamin yang semakin membuat kita happy setiap hari. Postingan ini pun diunggah oleh Abang underscore l persahabat ya ada kalimat caption juga yang dituliskan, Alhamdulillah naik subscriber lagi, makasih guys tuh persahabat ya subscribenya naik lagi, terima kasih yang sudah mensupport, yuk semangat kita naikin lagi, jangan lupa streaming terus persahabat ya, Leslar mio sudah launching. Bunda Lesti lantunkan selawat Yang sangat luar biasa merdunya Itu wajib kita trendingkan Sama-sama tetap semangat Dan tetap kompak Berikutnya bersahabat Disimak juga di sini ada kejadian yang tak terduga Dari Kak Nova Pratiwi Di Jepang bersahabat diunggah semalam Kak Nova 11 jam yang lalu Tepatnya pukul 00.38 Disimak bersahabat ya Dicerita Kak Nova ini bahwa semalam itu ada kejadian pencurian mobil nih, persahabat ya Kita simak aja kalimat yang diposting oleh Kak Nova Alhamdulillah ya, kalau masih rezeki Kita udah dicuri mobilnya, akhirnya kembali lagi Tapi kaca mobilnya pecah, jadi nyari kerjaan juga malam-malam jemput mobilnya Dan ditutupin kacanya pakai plastik biar nggak kena hujan, persahabat ya Sebelum dibawa ke bengkel jadi nggak bisa tidur nungguin Pak Bos pulang. Itulah cerita dari Kak Novon ya. Ini ada kejadian yang terduga dan alhamdulillahnya masih rezeki. Mobilnya kembali lagi persahabat ya. Semoga keluarga besar idola kesayangan Lesti maupun Rizky Billar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya juga persahabat disimak diunggah IG M 7 ratus ini baru saja meripas kembali unggahan Papa Bilar semalam saat latihan menembak di persahabat Jason Burni lagi latihan dulu kata Papa Bilar semalam Dan salvo juga kalimat yang diposting di unggahan ini Mimin gak ngerayu ya tapi ini bakat bagus loh Ayo coba diperdalam kak Tuh diajak ya Papa Bilar untuk memperdalam latihan nembaknya karena ini bagus banget, punya bakat yang sangat luar biasa Emang the best banget ya idola kesayangan kita ini Multi talenta banget, luar biasa Bahagia dan bangga mengidolakan Lesti maupun Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kabar baik serta kabar terbaru berikutnya Di hari ini, jangan kemana-mana, total stay tune.